Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang sana Muhammad. Uh, berjumpa lagi dengan saya, Lamsadi, di sini di Al golam Jaya, teman-teman. Uh, semoga kita semua selalu dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kesehatan yang maksimal dunia sampai akhirat. Eh, uh, teman-teman, uh, yang pada video kali ini adalah kelanjutan dari video-video sebelumnya <tuh> tapi sebelumnya saya uh, ucapkan terima kasih atas support, dukungan teman-teman semua atas 10.000 subscriber yang telah kami dapatkan terima kasih banyak, semoga bisa manfaat baru ke dunia akhirat kemudian bagi teman-teman uh, para subscriber yang uh, meminta untuk kami membuat video tentang sistem kontrol Robotika dan pengelasan Mohon maaf belum Belum bisa terwujud Karena kami masih fokus ke elektronika dasar Dan uh, Banyak sekali Video-video yang diinginkan oleh teman-teman Para subscriber itu Yang belum kami uh, Bisa kami uh, Buatkan seperti itu Mengingat uh, Keterbatasan waktu Seperti itu Uh, perlu diketahui bahwa di Alkolam Jaya ini adalah lembaga kursus dan pelatihan kerja yang juga ada CV seperti itu uh, kami di sini fokus utamanya adalah satu robotika elektronika dasar pengelasan kemudian pembuatan alat-alat seperti itu kemudian untuk YouTube sementara ini masih belum sempat ke robotika oke okay. <tuh> seperti itu teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami tetap membahas tentang catu daya masih babnya masih tentang dioda zener ya seperti di video yang sebelumnya kami telah membahas bahwa dioda zener itu e, bisa menurunkan tegangan seperti itu dan karakteristiknya berbeda. Pada kesempatan kali ini yang akan kami bahas adalah dioda zener sebagai e, catu daya simetris ya satu daya simetris teman-teman rangkaiannya seperti ini teman-teman bisa melihat e, di sebelah <coughs> sebelah pas sebelah kiri saya itu dioda zener e, dengan rangkaian dasarnya rangkaian dasarnya hanya dioda zener di paralel kemudian dalam paralelannya itu di sistemnya paralel ya dihubungkan juga dengan resistor seperti itu Ingat, inputnya ini adalah input DC, sudah teman-teman, seperti itu. Jadi, dalam bab ini, dioda Zener hanya berfungsi sebetulnya atau sejatinya itu sebagai regulator atau penyetabil dan uh, penurun tegangan, seperti itu sesuai tegangan kerja dari uh, dioda Zener. Di sebelahnya itu ada rangkaian standar. Perbedaannya adalah di sana ada elko. Ya, yang di sini sebelah kiri saya pas itu tidak ada elko Elkonya teman-teman bisa tambahkan juga di outnya itu Kemudian bisa dipindah-pindah juga Mengenai eh, kapasitas kapasitornya Kapasitas elkonya itu teman-teman bisa uji coba sendiri Yang penting eh, tegangan kerjanya tidak boleh dibawa dari tegangan kerja yang ada di sekitar itu Ya, Kalau di tegangan kerjanya Itu adalah 15 Maka elko nya harus di atas 15 Karena kalau 15 pas Apalagi di bawahnya 15 pas saja itu eh, resiko ya Rawan Rawan meledak seperti itu Kalau di bawahnya eh, Jelas ya Jelas, jelas sudah eh, Pasti Meledak seperti itu Karena Walaupun sebetulnya meledaknya elko itu bukan hanya karena uh, di apa, berada tegangan kerja elko-nya berada di bawah tegangan sekitar itu seperti itu, ya salah nyambung saja positif dan negatifnya kalau elko itu bisa meledak seperti itu. Jadi saran kami elkonya teman-teman bisa pindah-pindah seperti itu bisa ditambahkan juga yang penting uh, nilai tegangannya atau tegangan kerjanya di atas dari tegangan kerja apa rangkaian tersebut? Itu saran dari kami. Oke, okay, teman-teman, kita lanjutkan ke praktikumnya. Teman-teman, di percobaan kali ini kami menggunakan trafo 500 mili ampere atau setengah ampere, yang mana kami sudah memasang dua buah dioda dua berdiodanya kami pasang seperti ini. Yang di sini CT tetap, yang di sini katoda, yang ini anoda, yang ini nanti keluarannya negatif. Dan ini keluarannya positif. Seperti itu, teman-teman. Oke. Kita akan menggunakan rangkaian dasar dulu. Kita akan coba dengan rangkaian dasar. Kita akan solder ya. Di rangkaian dasar itu eh, Menggunakan Ini Menggunakan resistor Dan Dioda zener saja <tuh> Kita akan coba Resistor dengan dioda zener Apakah Sudah bisa menghasilkan Power supply yang simetris Oke teman teman Dioda zener di sini seperti di video sebelumnya uji cobanya kami menggunakan dioda zener yang 3 volt. Ya. Ada tulisannya di sini cuma tidak begitu kelihatan kalau di kamera ya. Ya, itu ada tulisan 3V, ini 3V. Cuma tidak begitu jelas. Oke. Di sini tidak akan kami solder, akan kami pelintir saja. Oke yang katoda di sini ya, akan kami printir seperti ini ya, seperti ini teman-teman yang hitam dengan yang merah atau yang orange itu ketemu oke ketemu begini oke anoda katoda anoda katoda ini nanti ke positifnya oke ini modifikasi begini dulu oke ini harus kami potong dulu ya atau perpendek dulu susah jaraknya oke teman-teman kami <tuh> solder yang ini yang ini biarkan saja Oke. Okay. Untuk yang CT-nya kami solder. Ini kaki komponennya agak kotor. Jadi tidak langsung nempel. Oke. Okay. Yang ini kami pelintir saja, seperti ini, oke, seperti ini, teman-teman, sehingga ini membentuk sebuah rangkaian yang sama seperti di uh, gambar tadi. Dalam kondisi seperti ini kami akan mencoba. Oke, kami akan mencoba. Mudah-mudahan teman-teman kelihatan, tegangannya kelihatan ya. Atau kami taruh di sini biar lebih kelihatan. Oke, kami akan menancapkan dulu. Bagi teman-teman yang menguji coba menggunakan trafo seperti ini, eh, kami berharap teman-teman berhati-hati karena trafo seperti ini, apalagi ini AC, ini terbuka sekali. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebentar, chargernya yang di sini yang ini. bagus. Oke. Okay. Kita akan tes di sini dipegang tidak apa-apa. Jangan yang sini ya. Bahaya. Kita akan tes apakah ini betul-betul negatif. Ya. Oh, ini maaf, teman-teman, ini salah saya. Ini uh, 10k. Yang ini saya tukar tidak sama ya. Jadinya nilai pengurangannya banyak sekali. Oke. Oke. Ya, ini kan. Kami ganti dulu ya Ganti yang 1K <tuh> Ganti dulu Karena Agak susah ya membedakan oranye dengan merah di resistor <tuh> Yang ini 1K Yang ini 10K Jadi teman-teman bisa memperhatikan juga Tadi kalau 10K itu Pengurangannya atau membagi Hasilnya juga dari 12 itu Turun sekali banyak seperti itu di sini 6 tadi ya. Kita coba lagi. Apa pun hasilnya? Ini eh uh, genernya ini eh uh, 3, 3 volt ya. 3 volt. Kita cek. Ya, tetap min walaupun sama-sama 1K ya. Oh. Kurang nempel aja. Ya kurang nempel tadi, teman, teman Yang jelas bisa ya menurunkan tegangan dan menyetabilkan Ini tiga volt pas suhunya bagaimana? Oke, okay, ndak apa apa. Teman-teman bisa mengganti diodanya menggunakan uh, dioda bridge atau kiprok seperti itu. Ya. Pas saya yang salah lihat ya. Ini 3 volt juga, juga sih seperti itu. Ini hasilnya. 1,8 atau 2 lah begitu tapi kurang lebih ini berfungsi ya Oke okay. <tuh> setelah ini kami akan nyoba memberikan elko, elko yang kami punya elko yang seperti ini 50 volt 1000 mikrofarad Oke okay. letakkan di sebelah sini matikan dulu untuk listriknya. Nah, kami di percobaan ini hanya apa? Hanya menggunakan elko di sini ya. Pengaruhnya bagaimana ketegangan? Ini belum kami ngecek ini, uh, gelombangnya juga seperti apa. Hanya ngecek tegangan saja, oke? Di sini dan nanti teman-teman bisa pindah ke sini juga, tapi di sini dulu ya. Dekatnya ini, di dekatnya apa? Uh, yoda Karena agak sulit Kami solder saja teman-teman Kami uh, Sankar teman-teman Untuk selalu berhati-hati Kalau uji coba seperti ini Oke okay. Ini kami solder saja Biar lebih Nempel ini negatif ya disini ya. Sudir dulu Kemudian Tengahnya juga yang ini juga oke, sudah eh, belum nempel oke oke, seperti ini teman-teman kurang lebihnya mari kita coba hasilnya bagaimana setelah diberi elko dan sebelum diberi elko tadi Bismillahirrahmanirrahim Oh iya lebih apa naik ya tegangannya ya naik sekian persen dan lebih stabil saya kira ya ini 4,0 ini 3,8 ya lebih stabil teman-teman ya jadi saran kami uh, berilah elko saja ya daripada tadi tidak diberi elko jadinya kurang stabil dan ini perbedaannya hanya 0,1 volt 0,1 0 ini 3,8 sekian Ya, 3, berapa ini tadi ini? 3,88 kurang lebih 3,9 kalau kita dibulatkan. Yang ini 4,1 ya 0,2 lah kurang lebih perbedaannya. Jadi, rekomendasi kasih elko saja. Bisa di sini di sini nanti ditambah lagi di sini biar tegangan itu lebih stabil seperti itu. Oke, teman-teman ya. Demikian uh, ulasan singkat yang sedikit yang uh, apa receh ini dari kami semoga ini bisa membantu teman-teman dan menambah wawasan teman-teman juga apabila ada kesalahan kami uh, ucapkan permohonan maaf dari hati kami yang paling dalam oke okay? kami akhiri wabillahi taufik wal wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh